Sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 0.73850 karena ada potensi dolar Australia USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 0.73549. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212